dengan cara klik like, komen, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru dan kabar baik dari Lesti tentunya Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada kabar yang sangat membanggakan untuk semuanya Pecinta Lesti Alhamdulillah Lagu Sekali Seumur Hidup Bunda Lesti Kejora berada di posisi nomor 3 Untuk minggu ini, per ya stop 9 lagu plus satu lagu exchange Alhamdulillah, Bunda Lesti Kejora dengan lagu Sekali Seumur Hidup Berada di nomor tiga besar Ini suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan yang kita dapatkan Info ini langsung diinfokan oleh akun Igun Sudarmono. Kita lihat juga bersahabat di kalimat Caption yang dituliskan di unggahan ini. 16 chart music Indo minggu ini ruwami padat merayap new entry sampai ada 9 lagu baru plus satu lagu exchange. Kita mulai dari posisi pertama ada Wijaya Kusuma, bersahabat yang di posisi kedua ada tentunya Tanjung. Nomor 3 ada Bunda Lestika Kejora. Masya Allah banget ya Bunda L., ini juga masuk di urutan 5 besar, tepatnya di top 3. Ini keren banget. Kemudian juga persahabat ya, kompak untuk tim Leslar Entertainment mengunggah foto Bunda Lesti. Ini luar biasa. Kita lihat persahabat ya, Bang Boril. Yang pertama mengunggah foto bareng Bunda L Dan ada sebuah kalimat, Bismillah anak yang kuat semangat. Masya Allah, doakan untuk Bang Boril juga. Semoga selalu mensupport dengan tulus untuk Lesti Kejora. Berikutnya juga persahabat ada Mas Gong Lee. Satu jam yang lalu mengunggah foto bareng bunda Leslie kejoran juga, masya Allah dukungan dari tim juga banyak banget. Mudah-mudahan semakin kompak untuk membantu mensupport idola kesayangan kita ini. Dan berikutnya kita lihat juga persahabat dia ya, banyak sekali, tentunya teman-teman dan sekaligus orang tua persahabat yang mendoakan. Salah satunya ada bunda Itikas Endang yang mengunggah video bareng Bunda Lesti, namun kita juga salvok kalimat yang dituliskan di postingan ini. Sing kuat, sing sabar, sedih bubun dengar kabar keadaan kamu. Saat ini bubun lagi di Kuala Lumpur untuk juri gegar vaganza besok malam. Dede tong hilap ke bubunnya, mun ayah nenaun nyaryos. Komo mun dede ningali video ini, tanda sayang nutunus. Bubun tidak lupa sama kamu Sampai kapanpun Bubun teh sayang Dede Terus dianggap adiknya teh afikan Masya Allah banget ya Sudah dianggap anak sama Bunda Hetikus Endang Mudah-mudahan persahabat Bunda El Selalu banyak doa baik Yang diberikan dari orang-orang baik juga Yang tulus mencintai idola kita Berikutnya persahabat Ada kabar juga dari dokter Puspa Yang memposting Foto bareng Bunda Lesti Kejora bentuk dukungan dari Dokter Puspa, Masya Allah banget ya, banyak orang-orang baik yang begitu tulus mencintai dan selalu mendoakan untuk Bunda Lesti Kejora. Semangat terus Bunda El, banyak orang-orang baik yang mendoakanmu. Berikutnya kita lihat juga sahabat ya, kumpulan dari sahabat-sahabat. Untuk Bunda Lesti, Masya Allah doa-doa baik Ada dari Kak Maharani, Kak Sandy Purnama Sari Ada Kak Setia Siregar juga yang ikut mendoakan Ada Kak Sirensung Sungkar, Masya Allah Wanita kuat, wanita hebat, Masya Allah Banyak orang-orang yang sayang sama kamu Bunda L Mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesabaran untuk Lesti Kejora dan berikutnya juga persahabat kita lihat ya di sini ada momen yang membuat kita menangis. Ini sedih banget persahabat ya momen saat di acara pernikahan bunda Lesti kejora ayah menitipkan dan pastinya ayah memberikan pesan penting untuk sang anak dan gak kebayang banget ya perasaan dari ayah kejora saat ini anak tersayangnya diperlakukan gak baik sama suaminya. Ini membuat tentunya semuanya patah hati. Semuanya menangis, semuanya sedih saat menyaksikan tentunya momen ayah kejora di acara pernikahan Bunda Lesti Kejorah. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun emaknya Anskor Lesti Fatih. Kalimat caption pun dituliskan di unggahan ini. Ya Allah, tolong gak kuat sambil emot menangis persahabat. Ingat komentar pun tentunya banyak sekali diberikan. Di antaranya dari akun Fazira Alia mengatakan sakit mata aku udah dua hari ini Aku nangis dan gak bisa tidur, pengen peluk dedek, Masya Allah begitu banyak orang yang sayang Ada juga persahabat ya, tanggapan dari Leslar Ansgar Singapura mengatakan Allahu Akbar, banyakan berdoa yuk, mereka butuh doa dan support dari orang-orang yang menyayanginya Insya Allah doa baik kembali baik, amin Yuk, mudah-mudahan ya semakin banyak doa yang diberikan untuk Bunda Lesti kejora amin dan selanjutnya kita lihat juga di IGS-nya Bang Yudi Revan, kakaknya Papa Bilar, ini memberikan pesan penting terkhusus untuk netizen yang membawa nama orang tuanya Papa Bilar. Jadi untuk netizen, jangan juga persahabat dia sekali-kali untuk membawa-bawa nama orang tua persahabat dia. Ini permasalahan Rizky Bilar dan Lesti, jadi jangan sampai membawa kedua orang tua. Kali ini dengan nada tinggi dan tentunya geram Bang Yudi, mengingatkan persahabat hati-hati ya, untuk netizen yang membawa orang tua persahabat ya nama-nama orang tua nih dibawa-bawa untuk netizen hati-hati jangan sampai menyakiti hati seseorang apalagi persahabat ya tidak ada sangkut pautannya yang bersangkutan hanya Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang mempunyai masalah jadi untuk netizen jangan sampai persahabat ya mempermasalahkan dan tentunya sampai Membawa nama kedua orang tua Jadi hati-hati Untuk berikutnya persahabat kita lihat juga diunggah Ong Kevin Baru saja Om Kevin Memposting foto bareng Bunda Lesti Masya Allah begitu banyak ya Orang-orang baik yang selalu tulus Mencintai idola kesayangan kita Dan doakan juga persahabat ya Bunda Lesti Dikabarkan drop lagi Kita menangis dan kita sedih Saat mendengar Kabar Bunda Lesti drop lagi ya. Minta doanya Hanya doa yang tentunya kita berikan untuk Bunda Lesti Kejora, dan pastinya kita juga masih menunggu kabar terbaru hingga cidukan-cidukan kabar yang tentunya membuat kita sedikit lega, yaitu kabar baik dari Lesti. Ya, tentunya jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan info-info terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora dan Abang El. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang Minu. terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.